Balik lagi di Inti Tutor dengan aku, abang Da Irfan. Oke, jadi kali ini mau nambah subscriber ya? Iya, iya, iya, iya. Banyak cara untuk nambah subscriber. Dan ini salah satu yang mau gue share kepada kalian. Kita ketika mau nambah subscriber, usai yang resmi dari YouTube. Karena ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatin. Jadi kalau misalnya kita yang nambah subscriber Itu dari beli Menurut gue itu kurang worth it Karena ketika kalian beli Nah ini Ini cara yang mereka gunakan Lalu mereka jual kepada kalian Nah kalian keluar duit Dapat manfaatnya enggak? Ya dapat manfaatnya mungkin sesaat Tapi kalau memang dia betul-betul penjual ya Ini kalau yang benar-benar dia penjual subscriber Udah banyak banget akun yang dilakukannya maka jadinya apa? Spam. Jadi kalau udah spam, kita hanya habis duit aja, hanya habis duit aja, dan channel kita itu bakal susah banget dimonetisasi karena kita udah kena garis merah. Karena hampir rata mereka itu menggunakan yang namanya VVN. Jadi penggunaan VVN ini jika terdeteksi oleh pihak YouTube, ya udah akunnya bakal jadi rusak. Tahu istilah dolar kuning Nah ini yang sering banget terjadi kepada channel-channel yang menggunakan VVN Kenapa dealer kuning? Karena menggunakan VVN Ya kalau yang menggunakan VVN dasar banget Itu pasti terteksi Tapi kalau kita udah expert Emang bener benar jago di dunia digital Dan ngerti yang namanya CPC Plus Mungkin bisa ngakalinya Tapi tetap aja itu bakal tetap dicari oleh pihak Youtube jadi jangan gunakan cara yang seperti itu ya gunakan cara yang ini aja karena cara ini itu secara tidak langsung bisa dibilang udah disediain oleh pihak Youtube tapi jangan salah gunakan jadi kalau salah gunakan kayak orang jual beli ya itu emang parah banget tuh oke, langsung aja nah, ini merupakan beberapa channel yang udah aku buat kita di sini langsung masuk aja ke kiri bawah, aku di sini tetap letaknya nampak enggak. Nah, aku agak kemari dikit aja letaknya ya. Di sini cari yang namanya itu setelan. Setelah setelan, nanti pilih yang namanya akun. Jangan yang bobo ini ya. Jangan yang bobo ini ikut kursornya. Lihat ini, lalu buat yang namanya channel baru. Nah, di sini cahma channelnya. Kita untuk yang pertama, itu tidak verifikasi nomor HP. Jadi cara ini bisa kita buat sampai dengan seribu subscriber. Jadi diam-diam aja kita kita aja yang tahu kita kita aja yang tahu. Kalau mau bantu kawan, ya udah kawannya suruh datang kemari dan perhatiin step-step video yang udah aku buat. Karena semua ilmu, -ilmu. kambing. Kenapa harus ada suara kayak gitu? Mungkin kalian dengar ya dia. Ya. Tuh suara-suara kambing itu ini tengah malam ini. Kalau kalian tengok jam aku nih hani. Ini jam 3 pagi aku syuting, kenapa syuting jam 3 pagi? Karena di disini kawasannya lumayan sedikit berisik Dan tanggal 16 Jadi aku gak tau nanti ini uploadnya tanggal berapa ya Ini langsung aja kita buat nama channelnya Nama channelnya ini aku buat tetap sama Inti, oh jangan Jangan kita buat inti Inti kita buat aja namanya ini Nambah kawan Tambah kawan saling sub nah ini yang gue buat lalu tambahkan tanda checklist ini jadi peta itu di aja ya kita buat nah di sini minta nomor hp nih kita masukin nomor hp kita kita masukin nomor hp kita gue perlu lupa inget ya berapa nomor hp nya oke okay, ini jadi nomor HP nya 08 nah kalau udah langsung aja kita masukin SMS kita cek oke okay, udah masuk kode verifikasinya Nah kalau udah masuk kode verifikasinya langsung oke okay aja Kita tunggu aja Oke okay, ini jadi channel yang udah kita buat tadi ya Di sini bisa kita lihat Ketika kita ganti akun Dia bakal tertaut ah, Jadi ini setiap akun aku ini udah ada masing-masing satu ya Tinggal yang ini aja nih yang belum Nanti bakalan gue buat juga sih sampai 1000 kalau emang apa Tapi karena gue udah Ya lumayan lah akunnya ya kan. Udah 8000 Boleh kita buat. Ini akunnya kita bisa lihat. Ini 6 ya. 6 subscriber. Kita refresh. Oke. Okay. Nongol bacaan subscriber. Kita klik aja. Lalu kita perhatiin juga di sini masih 6. Kita refresh lagi. Dan deng. Udah jadi 7. Nah jadi cara ini bisa kita ulang berkali-kali. Dan bisa kita lakukan sampai 1000 subscriber Lalu kita boleh aja Ini akun aku yang tadi udah kita separate. Ini akun aslinya ya Jadi ini akun-akun backupan-backupan Yang udah aku buat Untuk dunia Youtube atau bahan-bahan percobaan kita Nah ini jadi akun aku ya udah lumayan lah Udah segini ya eh, kan jadi cara itu sebenarnya udah nggak dipakai lagi. Sekarang kita tinggal fokus aja memberi ilmu-ilmu. Oke, jadi segitu aja sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Oke, sorry. Gue mau juga ngom bilang nih. Buat kalian yang nonton video aku yang pertama kali upload, 10 pertama itu bakal aku promosiin seperti ini ya biro aku promosiin seperti ini secara gratis. Dan ini udah banyak banget channel yang aku promosiin. Ini buat kalian yang mau dipromosiin kayak gini. Yang mau channelnya itu subscriber subscriberin nama aku. Di tab komunitas aku buat free. Mungkin sebagian orang. Atau sebagian channel itu buat berbayar. Sekali posting ini itu biasanya resaltnya nanti 100 ribu biasanya. Tapi kalau gue gak ah. Gue buat buatkan saja. Kenapa bantu orang harus mengut biaya. Oke sampai jumpa di video inti tutorial yang selanjutnya.